hidup ular sangat bervariasi menurut spesies. Beberapa ular ada yang bertelur, sementara yang lain melahirkan anak-anak hidup dalam induk mulai dari satu atau dua bayi yang baru lahir hingga hampir 100 anak. Pada beberapa spesies langka, ular bertelur tanpa kawin dalam proses yang dikenal sebagai partenogenesis. Ular yang lahir dari telur, seperti ular hijau biasa atau ular jagung, muncul dengan menggunakan gigi khusus yang digunakan untuk memecahkan selaput kulit cangkangnya. Ular yang baru menetas, juga disebut snacklets, harus makan untuk bertahan hidup dan biasanya menemukan tikus kecil atau reptil untuk makanan. Daur hidup ular pada dasarnya tidak melalui tahap metamorfosis. Karena ular merupakan hewan reptil tanpa kaki yang memiliki tubuh panjang dan pada daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Keunikan yang dimiliki dari hewan ular ini yaitu bisa hidup di berbagai habitat, seperti laut, sungai, danau gurun, padang rumput hingga tempat tinggal manusia. Ular merupakan salah satu lebih dari 3.400 spesies reptil yang dibedakan oleh kondisi tanpa kaki dan tubuh serta ekor yang sangat memanjang. Diklasifikasikan dengan kadal dalam Ordo Squamata, ular mewakili kadal yang, selama evolusi, telah mengalami reduksi struktural, penyederhanaan, dan kehilangan serta spesialisasi. Semua ular tidak memiliki anggota badan luar. Tetapi tidak semua reptil tanpa kaki adalah ular. Kadal penggali tertentu mungkin hanya memiliki kaki depan atau belakang atau sama sekali tidak memiliki kaki. Tidak seperti kadal, ular tidak memiliki kelopak mata yang dapat digerakkan, yang menghasilkan tatapan yang terus-menerus dan sering membingungkan. Ular juga tidak memiliki bukaan telinga luar. Secara internal, mereka telah kehilangan kandung kemih. Organ visceral memanjang, dengan pengurangan anggota kiri dalam kaitannya dengan kanan, paru kiri sangat berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Namun, ular memiliki peningkatan jumlah tulang belakang dan telah mengembangkan dua hal baru di antara vertebrata, paru-paru trakea di daerah leher dan sistem penghantar racun untuk menaklukkan mangsa. Layaknya hewan-hewan lainnya, ular juga akan melakukan proses berkembang biak. Mereka akan memulai siklus daur hidupnya dari fase perkawinan menjadi telur, menetas sebagai anak ular, kemudian menjadi dewasa. Ada tiga jenis berkembang biak ular yakni ular ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama mengacu pada spesies bertelur, sedangkan tipe kedua melahirkan yang muda. Dalam kasus ular ovovivipar, telur menetas di dalam tubuh betina, sehingga pengiriman anak terjadi. Sesuai data, mayoritas ular bertelur. Berikut penjelasan daur hidup ular yang mengalami tiga proses, yaitu bertelur, ular remaja, dan ular dewasa. Tahap 1 Bertelur Setelah kawin, ular betina menyimpan sperma di saluran telur selama sekitar 1-2 bulan. Betina kemudian menghasilkan telur besar, yang setelah dilepaskan dari ovarium dibuahi oleh sperma dari saluran telur. Ini meletakkan telur yang dibuahi, sekitar 10-15 jumlahnya, di lubang dangkal atau di bawah batu. Lapisan luar telur ular tidak keras, melainkan menyerupai kulit yang lembut. Ular betina menjaga dan merawat telur sampai menetas menjadi anak-anak. Tahap 2, Ular Remaja Beberapa spesies ular menghangatkan telur dengan cara menggerakkan ototnya, sehingga mempercepat proses penetasan. Ular remaja keluar dari telur, dengan menggigit penutup telur dengan bantuan gigi telur. Sampai saat itu, ia memperoleh nutrisi dari kuning telur. Seekor ular muda dikenal sebagai snakelet. Yang baru menetas bisa disebut tukik. Bayi ular memakan reptil kecil dan hewan pengerat. Seekor ular muda dapat berganti kulit hingga 4 kali setahun. Ditemukan bahwa sekitar 20% dari total spesies ular, terutama yang beradaptasi di daerah dingin, melahirkan yang muda, vivipar. Beberapa ular betina bertelur bahkan tanpa pembuahan, yang disebut sebagai partenogenesis. Tahap 3. Ular dewasa Setelah ular remaja muncul, mereka mencapai kedewasaan dalam waktu 2-4 tahun. Salah satu ciri pembeda utama antara ular muda dan ular yang lebih tua adalah frekuensi molting per tahun. Dalam kasus ular remaja, pergantian kulit terjadi sekitar 4 kali setahun, sedangkan ular dewasa hanya berganti kulit setahun sekali, Paling banyak dua kali setahun Namun, tidak seperti serangga di mana molting memungkinkan pertumbuhan organisme pembaruan kulit pada ular tidak memiliki peran penting dalam pertumbuhannya Semua ular adalah karnivora dan memakan berbagai macam hewan seperti serangga, burung, katak, siput, kadal telur dan ular lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, mereka cukup beragam dari segi ukuran, warna, panjang, dan ciri fisik lainnya. Ukurannya bisa berkisar dari yang pendek 10 cm hingga anaconda besar yang panjangnya sekitar 25 kaki. Mereka diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jumlah sisik di kepala. Secara umum, ada dua jenis ular berdasarkan berbisa atau tidak, yaitu ular berbisa, yang berbisa, dan tidak berbisa, tanpa bisa. Jenis yang pertama menggunakan racunnya untuk membunuh mangsa dan juga untuk pertahanan diri. Spesies berbisa yang mampu menggigit dan menyebabkan luka yang menyakitkan dan atau kematian pada manusia diklasifikasikan sebagai ular berbisa.